guset dah Nah akhirnya dikasih sih lagi, bangke meninggoy cok songkah kita ini kita baik belum balik modal sih candy biru kuning kali-kali nyanjir Nah magus 15.000 lebih 17 konek lagi 19.000 meninggoy kode ini auto tempat sonor guys ya habis ini kita langsung cabut aja ini udah jelas banget sensasionalnya nah cakep thank you banget guys ya Makasih banyak kita bakalan jumpa lagi ya di next video dengan pola-pola Halo guys, jumpa lagi ya seperti biasa. Kita bermain lagi di sini di Sweet Bonanza yang biasa guys ya. Nah, kali ini aku bawa modal dan kenakalan cuma 100 ribu aja kita coba gaskan atau peruntungan kali ini ya dengan pola terbaru nih guys ya. 3 kali manual di awal Bettingan kecil, langsung kita Update bet 3.000 di sini, langsung kita mainkan di 30 turbo spin ya guys ya. love -nya pecah, mantap. Main guys ya. Nominal paling gede tuh coy ya kalau uh, pecah. Love Habis love baru candy hijau baru ungu, baru ke biru gitu guys ya. Oke, seperti biasa di sini kita cek-cek dulu ombak, pasang apa surut di sini. Tapi sementara sih masih naik ya. Masih aman, masih aman, masih cuan kita. Nah, ini mulai balik model kawal. <tuh> 17 pin lagi. Berarti udah jalan 13 pin di sini masih belum nongol ya. Uh, lollipop 4 nya ya. Masih 2, 1, 2, 1. Pecahannya juga kurang, udah mulai kurang. Sekali-sekali doang. Oke, okay. dua kali pecah, tiga kali pecah manggis. Kamu mau manggisnya? Nah, connect anggur manggis, pisang, candy biru, smoky, cakep, sekitar turun lagi. Kagak mau, cuman dua dong. Oh, ini dia guys ya. Habis dua, baru turun empat ya serentak. Oke, okay, bagus. Kita dapat di sini, fish pertama, berarti kita harus ngeluarin modal 20 ya puluh 20000 kita dapat pre di bettingan 3000 ini dapat kali 12 kali 10 dan kali empat di total-total kali -total, 26 lumayan empat 24000 ya daripada kagak Smokey kali 10 manggis kurang satu lumayan kamu bazir empat puluh empat 44000 sementara ya oh, ini bazir yuk <laughs> Semangka pecah Udah gitu aja lima 45000 ya elah banyak zongnya Oh ini connect enggak juga ini Oke okay, semongko perkalian belum ada nongol pisang ada Oke okay, dapat free spin lagi ya dikasih tambahan free spin di dalam free spin guys, ya 5 putaran tambahannya jadi total itu kali 15 ya 15 putaran dan hasilnya masih 48.000 pek banget nih ya elah kita dikasih skater yang zoncok 48.000 Oke okay, naik ke 126 berarti kita masih cuman 26.000 ya enggak masalah ya pola pertama tuh ya di 30 otomatis pertama ya. Enggak apa, apa lah 48.000 di sini bakalan kita teruskan aja ya. Sisa-sisa auto spinnya kita habisin dulu. Bakaran kita ganti lagi nanti ya. Kalau dapat lagi masukur. Kalau nggak dapat mau diapain, coy? Kalau ngandelin perkalian di luar nggak mungkin, impossible. Ini main Sweet Bonanza bukan usah ya. Oke, di sini kelar 50 ke 30 quick spin. Di sini aku naikin bet jadi 6.000. Di sini aku gaskan di putaran uh, Turbo Spin ya gocap 50 50 putaran Turbo Spin Di sini kita lihat naikin bed juga bednya juga lumayan udah naik satu tingkat <coughs> bed 6000 kalau dapat free Spin itu berarti kita setara by 480 ribu ya karena sini pakai double bed jadi kita kena pajak 1200 Cok mahal Cok tapi nggak apa-apa lah ya demi skater kita dapat nih demi skater kita gas aja ya saldo udah mulai menurun lagi 77.000 bak sadis kalau nyedot juga ya, guys ya mm, anggur pisang candy satu manggis Aduh kamu pecah lagi nah Astaga nggak pecah sekedar dua love V3 bisa nggak kena sayang banget tadi tuh ya masih belum terpantau ya kawan di sini Apel pecah nice banget Turunin lagi ah, anjir dua bolong. 24 putaran lagi dari 50 putaran turbo spin Sini pecahannya mulai connect yang hijau-hijau guys ya Candynya dua doang dari tadi lollipop nya dua-dua doang ya Oke okay, saya sembari kita nunggu dapat gratisan dari auto spin yang 50 ini seperti biasa di sini makasih banyak ya untuk kalian sama bosku yang udah selalu hadir yang selalu mampir dan ngeluangin waktunya di channel kita ini Thank you banget juga yang udah ngebantu supportnya dengan cara like, comment sharenya nya Dan nah, yang belum ayo guys, di comment share, like-nya Dan jangan lupa juga untuk di subscribe Nyalakan juga notification loncengnya Guys ya, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru Dari channel kita cakep, pecahannya main banget ya guys Cuma saldo masih belum balik modal, cuy Oh, 33,000 nih, nih. Apo, dioho oh, bonanza, alat bener, cok, skaternya, cok Bangke, dari tadi sampai dari 20, 30, 50 juga gak dapet-dapet buset buset eh <tuh> dong please lah buset dah Nah akhirnya dikasih sini guys ya tinggal 7190 perak kita dikasih free spin yang pertama zonk yang kedua pecah semangka pisang connect anggur boleh turun dapat lagi free spin perkalian turun satu enggak mau anjir enggak apa-apa lah ya tambahan free spin lumayan-lumayan jadi kali 15 putaran ya free spin lagi enggak mau Nggak connect Oh please lah Nah, free spin lagi nih cok Free spin lagi fix nih Nah, bener kan Free spin lagi turun di reel ketiga Plus kita dapat cuan juga 57.000 lumayan Dan sini masih 81 k ya Jadi kalau di total, -total putaran kita dalam free ini Dapat 20 kali ya Dapatnya free spin tambahan sebanyak dua kali Jadi udah dapat lagi cok 25 jadinya guys ya 3 kali free spin Dalam 1 kali free spin gratisan Mantap tapi saldo ini masih 100000 sih hasilnya Pecahannya kurang Connectnya juga kurang Tapi gak apa-apa namanya juga gratisan ya guys ya Tapi Ya gimana lagi Cok, Nama juga manusia Pengennya lebih oke okay, 48000 Lumayan lah ya Konek Pisang kun Semong ya yeah, anggur anggur Candy satu lagi Kalau mau Gak mau dia guys ya Oke okay, sini totalnya Dapat 43192000 Dan di sini kita masih belum Nongol yang namanya Ya apa namanya Sensa Super Super Mega ya, kayaknya 10 putaran lagi di sini. Apakah bakalan ngasih sesuatu yang mana? Oh, Oke, okay. manggisnya mulai bagus. 3800 ratus 14 lumayan nih. Lima sementara, Eh ya guys. Ya, enam <tuh> putaran lagi nih. Dan seperti biasa guys ya, di sini aku selalu ngingetin kalian bahwasanya di sini se cuma sekedar hiburan semata, jadi jangan terlalu over banget dan kalau pengen deposit ya pakai dana kenakalan aja ya. Kalau udah oke okay, dana kenakalan kalian belum cair, ya udah sabar baik, cok. Enggak hari ini hari esok juga bisa kok. Ya guys ya, tinggal dua putaran lagi di sini. Oke, okay, 284 rupiah di sini saldo tinggal 285 dan di sini bakal laku gas lagi kita buy. Kita bandingkan free spin gratisan sama buy spin. Di sini kita lihat juga yang 25 putaran tadi free spin kita kali, kita perbandingkan sama yang 10 putaran biasa kita tapi buy. Di sini lumayan langsung kali 13. Nah, 24.000. Mm -hmm. Connect bagus connect lagi. Oke, okay, kali-kalinya turun. Bang Kewi, 8000 di atas tuh, nice banget. Nggak bawa kali 10 8000. 80 <t> 8000, 80 oke, okay, cakep, mega, mega, lodon, guys ya. Mega, mega lodonnya keluar. Oke, okay, pisang, kun, semongki. Manggis boleh. Bener, itu anggur atau jeli jok, nggak mau. Free spinnya kurang satu lagi. Oke, okay, konik semongki, anggur boleh turun. Pisang atau manggis, candy biru sih. Nice, lumayan, kali 8, 6300 Lumayan, nice. Di sini kita dikasih 172.000, sisa spin tinggal 5 lagi nih. 5 putaran lagi, oke okay, 4 connect, gak connect ya. 3 putaran lagi. Hmm, bangke meninggoy, Jo. cok kita ini? Kita bay belum balik modal sih. Candy biru kuning kali-kali anjir. Nah, maaf 15.000 lebih 17. Connect lagi 19.000. Meninggoy, Kode. Ini auto sempak sonal guys ya Abis ini kita langsung cabut aja Ini udah jelas banget sensasionalnya Nah cakep Thank you banget guys ya Makasih banyak Kita bakalan jumpa lagi ya Di next video dengan pola-pola terbaru saya Seperti biasa Di sini bakalan langsung WD aja guys Udah kita dikasih JP di akhir-akhir Mantap banget ya Oke Seperti biasa Salam sensasional Dan bye-bye Thank you guys ya